She both right here Come on girl I got girl, girl. putus tiba-tiba Kau terapet nakasih tau sedikit Aba-aba -aba. pergi dengan dia Kasih dasar, Serius bukan main hati hancur Liat kaya tak mau sebenarnya kenapa kenapakah yang sapu salah itu di manakah Bilang supaya saya juga bisa mengerti Tapi kau cara jawab sapu hati yang sedih Kau bikin macam satra bernegasi kau bahagia Bigi dengan dia tanpa pamit dengan saya Saya dalam IG kampung foto wibahaya Nggak tersangka dan saya tidak percaya Sampai kapan baru nanti kau bisa kembali Saya tunggu hanya kau sampai kau disini Ada sungguh mati kau sutara balik lagi Ya yes, si sampai yang bisa aku sedih Kau dengan dia baru tadi siapa Kalau tadi di polo nanti bagaimana? apa kau bisa balik lagi dengsa? Aduh susah sih, memang susah. Mama Aduh bilang dia dia cari dia yang, dia pun yang pun lain pun. saja. Jujur saya bisa karena sani cinta. Jika memang dia yang berkuasa, ku terima kasih hani sudah pernah singgah. Aduh sayangku, sayangku. Kalau sesenang jangan lupa bilang Kau sudah sama. dengan dia baru tadi siapa Kalau saya rindu polo nanti bagaimana Apa kau bisa balik lagi dengsa Aduh susah sih memang susah Mama Bila bilang cari yang, jari yang, jari yang, jari yang jari lain jari. saja Jujur saya bisa karena ini cinta Jika memang dia yang ku kuasa Terima kasih ani sudah pernah singgah dengan dia baru saling siapa? Kalau saling di polo nanti, bagaimana? Apa kau bisa balik lagi? Deng sa ada susah sih. yo memang susah. Mama bilang, "Saya cari yang lain saja. saja." Jujur, satra bisa karena Sani cinta. Jika memang dia yang buku terima kasih. Hani sudah pernah singgah.